selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang leo di tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang leo di tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang leo di tahun 2021 Okay, jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Leo di tahun 2021. pertama. Kita akan mengambil support energi kepada kategori kesehatan. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi pada kategori keuangan seorang Leo. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu support energi kepada kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya kita akan mengambil kartu supun energi kepada hubungan asmara seorang Leo di tahun 2021. Jika kartu supun energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan dan yang memperjelas suatu ramalan Leo di tahun 2021. Baik, jika kartu yang sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya pertama kita akan membuka kartu kesehatan seorang Leo di tahun 2021 dan kartunya adalah Eight of Swords ataupun delapan pedang. Secara umumnya Eight of Swords itu diartikan tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk melihat kesibukan orang lain ataupun untuk memikirkan masalah dari orang lain sehingga tidak akan terbebani dalam suatu kesehatan ataupun di dalam suatu kehidupan jadi untuk kesehatan seorang Leo di tahun 2021 itu seorang Leo harus menghindari yang namanya mengurus orang lain atau memecahkan suatu masalah orang lain sehingga membuat beban pikiran di dalam hidup seorang Leo dan akan berakibat kesehatan menurun yaitu di beban pikiran yang sangat berat jadi untuk seorang Leo di tahun 2021 Harap hindari itu agar kesehatanmu stabil-stabil saja dan kesehatanmu tidak down serta kesehatanmu bugar di tahun 2021. Alangkah baiknya untuk seorang Leo menghindari untuk mencari solusi dari masalah yang tidak bisa dihadapi oleh seorang Leo sendiri. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Leo tentang kesehatan adalah King of One Secara umum, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, yang sudah dewasa serta yang sudah senior daripada Leo sendiri. Jadi di sini kelihatan seorang Leo disarankan untuk tidak mencari solusi dari masalah yang tidak bisa ia hadapi dan ia akan melepaskannya sehingga akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Leo terutama di dalam beban pikirannya. Dan di sini seseorang dia akan memberikan masukan kepada seorang Leo bekerjalah berpikirlah sesuai dengan takaran dan ukuran yang kamu sanggupi dan jangan memaksakan diri dan disini motivasi itu serta masukan itu sangat direspon oleh seorang leo sehingga akan berdampak positif kepada kesehatan seorang leo di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang leo di tahun 2021 dan kartunya adalah Four of pentacle ataupun 4 koin secara umum Four of pentacle itu diartikan dapat mengkontrol keuangan ataupun dapat menyeimbangkan keuangan di tahun 2021 serta selalu mendapat peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 jadi untuk keuangan seorang leo di tahun 2021 ia dapat mengkontrol ia dapat melihat serta mereview kembali pengeluaran dan pendapatannya sehingga akan berefek kestabilan keuangan di tahun 2021 dan di sini seorang Leo selalu menemukan jalan agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan di sini seorang Leo selalu menemukan jalan meskipun itu jalan yang tersulit untuk dilalui. Dan di sini seorang Leo akan terus melakukannya karena seorang Leo yakin ia akan dapat memperjuangkan serta meninjau keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan untuk super energi yang dapatkannya adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini support energi yang dapatkan oleh seorang Leo dari seorang wanita yang usianya sudah matang ataupun yang sudah dewasa Di sini di kategori ini bisa saja anak seorang Leo bisa saja saudari seorang Leo dan bisa saja orang terdekat seorang Leo Di disini seseorang tersebut memberikan motivasi serta masukan kepada seorang Leo agar memikirkan cara untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021 selanjutnya kita ke kartu karir pekerjaan seorang leo dan kartunya adalah second of one ataupun tujuh tongkat secara umumnya seven of one itu diartikan melangkah ke depan dengan mengingat-ingat masa lalu sehingga majunya akan pelan dan di sini dikategorikan seorang leo berusaha untuk mendapatkan karir yang lebih bagus dan ia akan bekerja keras untuk memperjuangkan karir yang lebih bagus di tahun 2021 namun di dalam pikirannya ia selalu mengingat kegagalannya di masa lalu sehingga seorang Leo sedikit terbebani untuk melangkah lebih maju ataupun melangkah maju dengan cepat jadi di sini karir seorang Leo akan terhambat dengan pikiran masa lalu ataupun kegagalan yang dialami seorang Leo di tahun sebelumnya sehingga di tahun 2021 majunya akan sedikit pelan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkan seorang Leo adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya antara 0 sampai dengan 15 tahun ataupun yang usianya tidak lebih dari 15 tahun di sini seorang Leo bekerja keras seorang Leo akan bekerja Berjuang keras untuk mendapatkan karir yang lebih bagus itu sangat didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Ini akan lebih condong kepada anak seorang Leo karena Leo akan berusaha bangkit dan berusaha mendapatkan karir yang lebih stabil di tahun 2021 demi seorang anak. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Leo di tahun 2021 adalah 8 of cup ataupun 8 iyalah secara umumnya 8 of cup itu diaktikan temukan jawaban di dalam dirimu sendiri karena yang menjalani hubungan asmaramu adalah dirimu sendiri dan di disini juga dapat diartikan kebahagiaan tidak selalu datang kelihatan kepada seorang Leo di dalam kategori hubungan asmara jadi untuk asmara seorang Leo di tahun 2021 Leo akan berusaha untuk mencari dan memperbaiki hubungannya bersama pasangan di tahun 2021 dan leo bertujuan mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan di tahun 2021 dengan melihat kesalahan serta menutupi kekurangan dari pasangan dan di sini kebahagiaan seorang leo bersama pasangan itu tidak selalu dengan keromantisan ataupun tidak selalu dengan surprise ataupun kejutan yang diberikan oleh seorang leo ataupun oleh pasangan seorang leo kepada seorang leo dan di sini juga dapat diartikan seorang leo akan berusaha mencari kekurangan serta mencari solusi atas hubungan asmara seorang leo agar lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkannya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seorang pemuda yang tidak lebih usianya 30 tahun jadi di sini kenaik of one itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat terdekat seorang Leo ataupun Seseorang yang dapat dipercayai oleh seorang Leo di dalam suatu hubungan asmara, jadi di sini seorang Leo akan suka bercerita kepada sahabatnya sehingga di sini sahabat tersebut akan memberikan masukan agar seorang Leo mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan di tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulan seorang Leo adalah temperance. Secara umumnya temperance itu diartikan kesadaran kesabaran ataupun dapat membaca diri sendiri jika kartu temperance kita gabungkan dengan kesehatan seorang leo di sini kelihatan seorang leo disarankan untuk tidak memaksakan kehendak mendapatkan solusi dari masalah yang tidak dapat ia tahu ataupun yang tidak dapat ia pecahkan di sini seorang seseorang yang sudah senior daripada seorang leo memberikan masukan agar menjaga kestabilan kesehatan di tahun 2021 dan di tahun 2021 juga Kesadaran seorang Leo tentang kesehatannya akan semakin memburuk jika dia terus memikirkan solusi dari masalah yang tidak dapat ia pecahkan, sehingga Leo akan melepaskannya dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo di sini kelihatan, Seorang Leo dapat mengontrol kembali keuangannya di tahun 2021 sehingga mendapatkan keuangan yang stabil dan didukung oleh seorang wanita yang sudah dewasa ini bisa saja sahabat, saudari ataupun orang sekitarnya. Di sini Temperance menggambarkan kesadaran seorang Leo akan keuangannya yang stabil sehingga seorang Leo berusaha untuk mewujudkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan jika kartu Temperance kita gabungkan dengan kartu kartu seorang Leo di sini seorang Leo bekerja keras berusaha keras dan untuk menunjang karirnya lebih bagus lagi tahun 2021. Namun ia selalu memikirkan kegagalannya di tahun sebelumnya sehingga majunya akan pelan. Dan di sini seorang anak akan berusaha memberikan masukan serta motivasi kepada seorang Leo untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan disinilah kesabaran seorang Leo diuji untuk mendapatkan karir tersebut dan kesadaran seorang leo atas dukungan yang ia dapatkan dari seorang anaknya sendiri dan jika kartu temperance kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang leo seorang leo berusaha mencari solusi terhadap hubungan asmaranya dan mencari kekurangan serta menutupi kekurangan yang ia lakukan bersama seorang pasangan dan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara bersama pasangan dan di sini kenaik of one, seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun memberikan masukan kepada saya Bang Leo bahwasanya Leo lah yang dapat mencahkan masalah terhadap hubungan asmaranya sendiri dan di sini temperance menggambarkan Leo sadar bahwasanya orang lain tidak dapat membantunya dalam suatu hubungan asmara sehingga Leo berusaha untuk mencari kekurangan dan menutupi kekurangan di dalam suatu hubungan asmara untuk menggapai kebahagiaan bersama pasangan dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di tahun 2021 itu berada di angka 6, 64, 47, 78, dan 89. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di tahun 2021, semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.